Dolar Australia, USD bearish, tunggu kemunculan sinyal. Bias harian pergerakan Dolar Australia, USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga Dolar Australia, USD sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga Dolar Australia, US diterus bergerak ke atas dan menembus level 0.69951 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.70278. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Mei tahun 2022, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 0.8.1.2.1.2.